nasi tanpa batas edisi kali ini saya akan membuat nasi goreng kali kres. langsung aja guys bahan-bahan utama yang kita butuhkan adalah satu hmm, bawang putih chop atau ini chop yang kedua pastinya ada nasi, ada telur, garam, lada, minyak oke guys langsung aja kita siapkan pancinya kita siap untuk memasak oke kita panaskan pancinya dulu biar panas agar tidak lengket guys ya Oke, okay, kelihatan sudah panas, langsung kita kasih minyaknya guys ya. Oke, okay, kita kasih minyak. Langsung saya sote. Bang ini Ini sampai ke kuning-kuningan ya guys ya. aduk terus bawang putihnya oke bawang putihnya udah mulai ke kuningan, langsung kita kocok seluruhnya ini guys kita masukkan ya guys langsung kita aduk ya guys All oh right. Oke, langsung kita masukkan nasi nya, ini kita aduk lagi. itu sampai nasi yang matang ya. Nasi matang itu dalam nanti dia ya. masih ini nanti kalau udah matang kelihatannya dia akan ee, terdorong dengan suhu api ini akan naik-naik seperti ini contohnya di Dia akan naik. nasi goreng yang bagus itu sampai kering pasti sampai timbul nasi pada bergerak sendiri. langsung kita kasih rasa ke ya lada saya gunakan lada putih ya ya saya tidak menggunakan lada hitam lalu kita yang bukan putih bisa ditambahkan ini tidak patah kita tidak menggunakan, tidak pasak, menggunakan garam tidak patah karena ya. sudah menggunakan lada putih kemudian kasih telah Let's do